Halo semuanya, aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain sesuatu yang kecil sebagai penutup untuk uh, episode kali ini kok episode nya untuk hari ini ini adalah Yupi Bolesius Sweet YG ah nantilah kita bahas ya ini desainnya segini besarnya ya dan ini hmm, apa sih sebenarnya ini permen atau apa oke kita bahas Oke, okay. ini Yupi Bollisius Bollisius, oke okay. Bukan Delicious ya, tapi Bollisius, Sweet Lysi With uh, 20% Itu bahasa Inggrisnya apa ya With 20% Fruit juice dan label halal Di bagian bawah sini Gambarnya seperti ini, ini adalah Oke okay. Entar aku baca dulu. Ini adalah Kembang Gula Lunak Jelly Rasa Leci. Oke. Okay. Ini adalah Kembang Gula Lunak Jelly Rasa Leci. Ini Yupi Rasa Leci ya. Susah banget. Yupi Rasa Leci. Ya, bukan gelai. Oke. Okay. Desainnya dia cakep sih. Dia warna Orange, di sini jupinya warna-warni. Dari dulu sih udah warna-warni ya. Cuman dia komposisi secara umum itu bagus. Ada orange dan putih di sini dan menarik sih kemasannya, berkelas gitu. Jangan ada luar saya di bagian bawah ada di bagian belakang sini yang dia gede banget jadi kelihatan ya. Kemudian ada komposisi dan udah kayak gitu aja. Oke, seperti itu kita buka isinya tentu aja aku udah cuci tangan kalau ini ada kotor-kotornya itu kat tadi kena coklat ini isinya oke okay. wow aromanya itu sangat-sangat kuat, dia tercium dia seperti ini aku nggak tahu ini bisa dimakan apa enggak coba plastik apa-apa ini ya Buat yang paham ini boleh komentar di bawah atau udah pada komentar, bang itu dimakan, bang atau bang itu dibuang, bang aku nggak tahu juga. Jadi aku tanya dulu, oke? Okay, jadi ternyata ini bisa dimakan ya, makanya langsung kayak gini. Maklum coy, belum pernah nyobain. Ini aromanya bener-bener kuat banget, asem kayak leci. Hmm. Ketelah dimakan kayak gini, setelah <laughs> dimakan tuh kayak gini, dan mohon maaf di belakang ada noise yang lumayan keras ya orang ngobrol itu dan seperti biasa kalau aku lagi bikin video kayak gitu, tapi kalau lagi enggak ya enggak juga enggak rame Oke, ini bentuknya seperti ini. Oh enggak habis habis ya? rasa asem sama manis yang mendominasi udah, nggak ada baik-baiknya asem sama manis kemudian dia kenyal-kenyal seperti itu tuh kayak gitu hmm, ini keras ya hmm. tuh aku pencet-pencet ini keras, maksudnya dia tuh nggak nggak kayak jelly yang dipencet langsung pecah gitu ya dia lumayan yang ngelawan gitu ini enak sih enak ini jadi tapi kalau makan kebanyakan kayaknya bikin gak enak karena ini lumayan asem manisnya gak terlalu banyak daripada asemnya jadi ya makanya jangan kebanyakan lah oke sekian dari saya tentang Yupi bolisius sweet lychee terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai sekarang jangan lupa klik tombol subscribe nya buat kalian yang mau dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye You feel lazy, guy? Enggak suka, guy. Enggak suka, guy. Nah, gitu kayak yang yang untuk yang itu ya. Oke, okay. ini. Hmm.